anak sudah sebulan yang lalu sekolah ini tidak lagi mendengar tawa dan canda kanak-kanak di pelataran sekolah kenalakah perginya kanak-kanak ini ketika lonceng sekolah rakyat berdentang berkali-kali Anak-anak berhamburan dan bermain di halaman sekolah Sementara sebahagian berkeringat di bagian terima, Mengangkat jaring atau menyortir ikan Ketika lonceng sekolah rakyat berdentang berkali-kali Anak-anak mulai belajar Alif bata sembilan dan perkalian buri singkur belajar ekosistem tritip dan klimatologi gelombang, bernyanyi nyaring dengan sultan gelombang ketika ombak menampar tiang-tiang nibung. maka perginya kanak-kanak ini berminggu-minggu di tengah bagan menghirup udara berkaram sementara dari balik horizon dua tiga perahu dihempaskan gelombang berlayar membawa ikan dan udang kemana perginya kanak-kanak ini hanya terdengar siutan Angin, dingin dan kejam